Video. Selamat menyaksikan. Tambah, tanah gogolan. Tambah, tanah gogolan. Sing, kurang. kurang. Ya, Terus sake akeh. Tareng ndak bareng. akhir, -akhir wangali, tira, wang -tira, wang -tira, boten mangke pro makaten nggih kami tidak mau maaf, maaf, yang terus dibagi Imam, kau orang mau ini zaman, zaman macam macam nih kok, terus dibagi, cari rakyat dibagi sangguh nang wong sing data kita Ini tahun tahun ini ya. Gornada, gornada ketek di kene dak no. aku sawah-sawah iku Kok ora dak pasak. Dadi ditekan terus yang gogol tanah Yang kampung Kemudian ada sapi, juga daging, ya kalau yang Nih di yang ini, yang tidak simpan kalau, angin itu, kau pasti kita kita kita kita kita nabi dimaksud semua tanah itu kokol semua tanah itu kokol masih sama tanah saban oh tapi kokol apa pun yang terpana berkenal kokol terima kan kasih malu kan ngomong iya, ya enggak ya ya sampean ya, termasuk masuk gogol sampean gogol ini, muka siapa atau sih kesalahan itu kan taksik sakit Sekarang nah, kan taksik uang Kan uang terbunuh ya Selain okay. itu kesan yang buatan biasa di disulung diil Kan tanah itu Yang sak makin diakui itu Itu Tanah wakob masjid okay. Kan buatan biasa Ya okay. yeah. Kalau guys, kepakat akan menilai satu semangat Pak tak kasur. Kalau lalu ya, mungkin khusus semangat ya Terus, yang kurang berkaitan Pak kasur, kalau lalu. Setelah insiden ini, kutangawakos masjid, sope, dan ikrar, di Bukti ini. Ini harus nanti tentang Pak kasur, ketahuan tentu, dikatakan aku ya. Keransen-wonten pemerintahan, kejah-wonten administrasi lah <tuk> ini kita abul adalah kelemahan kita, kelemahan yang lelong-long biheng kan bantangan, ya iya Bahkan tanah ibu sapi ini tuh serata ke jahatan-wonten itu iya Ijau beres yang ditanggung lepon itu teras yang, teras yang teras, ya itu buatan lonten, bukti materai tanda tangan, jahitan di atas buku bermaterai buatan lonten tapi, kerantem menungguhnya tiang dingin karena takutnya kepada Allah ikin, namun itu nunggu namun ibu nunggu kita malah kenal ini masalah tanah wako tapi buatan lonten insya ini niklah raken lurus sampai di akta notaris kan di hadapan notaris sehingga ada bukti uh, hitam di atas putih Ya insyaallah benar kembali baik ya. Ada. Oh benar. Nah, akte ikrar itu ada. Oh, enteng. Kebetulan saya simpan. Oh, iya. Nah, yeah. Sertifikat masjid tentunya saya ambil dulu waktu itu. Kebetulan saya simpan takut terhilang Nanti kalau Pak Prabot membutuhkan tak fotokopi, tak kasih fot fotokopinya atau aslinya saya yang pesan potong batunya itu yang uju yang uju sisanya yang sisanya bahas maaf sisanya Kepimbingan kelompok, monggo ditinggalkan, ya Bukan <tuh> kepimbing ya. urusan kepimbingan di lembong, tapi kepimbingan agak beli Ya, le urusan tanggal wakufnya beriki Kalau memang sudah ada administrasi itu wakuf, ya Alhamdulillah Berarti kita menyakitan kemuas Seandainya tidak ada boleh. ya sungguh sungguh cuman kali pengeran. ya Le kali menunggang cukup jauh-jauh Oconnya mesti diurut, tak kadunan pun yang salah pasti ngatasi mbak-kakir ya Paling mong satu kakak satu saygit paling banter ya Tapi monggo kita dulu Ibu Balang memutuskan yang peruntukan tanah wakos minggu ya Mungkin berkesan monggo yang berkembangkan masalah hukum tahun 1966 dan sebagainya ya Lenggane tanah wakos minggu monggo berbundi fungsi ngetangan wakos kalau itu diberhentikan, masjidnya Pak nah, Daniel ingin itu mau uh, coba. kan penting, waktu penyerang bagi yang sudah menyerahkan uklar ke penggaris, baik bahwa, bahwa ada sisa, ada sisa, ada sisa, Ini om, saya orang kenal, kalau lah ya, kan buatan uang, bukan ya? Tapi, kok, kalau bisa yeah. sepuluh, telur ya khusus yeah. oleh telur 10 enggak? Tapi kita yeah. yeah. Tapi yeah. aku perlu ngutak narimin. Tapi, aku perlu tak narimin. Tapi, aku perlu aku aku terima ngutak terima Tapi, aku perlu ditawarkan oh Tapi, <coughs> aku perlu oh, ngutak <coughs> rapat pertama, rakyat Temukur tua ya. waktu itu, aku kasih e, e, kasih ambil aku dan aku setuju, aku mendukung boleh aku gak ngerti boleh nah, gak dikerana-nangku banyak buktinya baik kata-kata maupun kertas. gak ada. jadi mau ngomong itu kok itu pun karenom saya ini ya, ya, uang, saya matahari saya, nah, masih dianggap tarifain, menyadari ketalan fatal, tapi bukan fatal setelah itu, saya itu benar bukan fatal ya, tapi saya itu terbaru, ya laluan kados pak cacung kalau laut panti ke jauh wongin ya selama menjadi cacung memang harus ada ya kesan yang bapak namang bengkak ngotong ngotong ngotong wongin apasembran entah gedeh kan pisang atau berlebur kuban gugur gunung itu lagi wonginuk bengkak ya wongin ancong jempol apresiasi betul bapak ini Pak tak ya memang harus ada prestasi yang harus ditunjukkan kepada masyarakat lalu ya upaya membuat tan, uh, nomor ini kalau diselusi nah. cuman tahapan-tahapan prosedur bahkan uh, peruntukan tanah yang harus kita dirikan bangunan itu kebah jelas krean kalau memang selama yuk, kok umpun berjalan lancar Tanah wakaf mungkin lebih baik di salah gunakan selalu mengalir ke masjid, nggak teman yeah. Nah, yeah. ya yeah. Monggo, kalau memang cari prestasi, Monggo Kita berupaya di ya, Cari solusi jalan lain Monggo, kita bangun. Saya ini tuh, memang kulun-bukun sangat, yeah. Tapi untuk otak aktif, eh target barang sibuk, saya ini di Wonggo, misalnya, grup tempat lurah, manfaat pancing di tangan, ya Ira sih nggak tahu apa namanya, sangat ganjaran, sangat bengkok. misalnya mendetik, nggak ada bentuk kan, itu pentingnya masalah kecil, tak iya sah, gitu ya. Mungkin ngocengal dan kening ya, Wonggo, kantor sang, tapi untuk sahur, manut, iya mengatakan material, misalnya, kalau itu enggak banyak, enggak Enggak kalau lain, sangat pasti itu, kulam merasa Kasaru, uang petobotobung ini, petobensi kami, masalah tanam waktu masjid dia, sistem tidak mungkin bangga-bangga tiap itu tangan itu biasa saya tidak tahu, berapa tak itu kompak, luar biasa, betul-betul, itu alhamdulillah luar. kita, ini keluar apa tanda mungkin berjalan, ukur sejalan lagi, terus kalau sudah terlalu, kalau kurang betul, satu, yang betul kurang-kurang ragu, itu sekarang pak itu bangga, ini berenggut, engkang cair, yang beterbus itu, mepatuh, berhujungin, nggak pernah berhujungin itu tuh nih, soalnya zaman itu, ini orang tuh mulai dari sampai bangunan ini orang ini boleh ini perorangan, itu Bapak saya ini kini ingin ya. setelah sampai Mawar, ini, rapat pertama itu berarti saya bilang, sesuatu bangtau putaran rapat pertama ini kalau anu tak siang sampai kalau kita berbicara Sisa, kalau kita berbicara yang lebih tinggi lagi, lebih pokoknya lebih paling berarti kan seperti Alquran ya. masalah Nomor kalinya lakas nah, masalah menanggapi tanah ini memang berbagai macam tanggapan kalau menurut Sisi, tapi tinggal dari hukum positif indonesia itu berangkat dari undang-undang undang-undang itu secara resmi memang diakui negara dan kita harus takut tetapi di dalam menikapi sesuatu itu kita jika berangkat dari sejarah kita berangkat dari hukum contoh dari sejarah sekarang kasus-kasus hukum kalau diselesaikan tentunya harus secara hukum, tetapi kita di dalam penyelesaiannya, contohnya tanah-tanah gini, -tanah sebetulnya bintang dan lain sebagainya, itu banyak menggunakan penyelesaian secara eh, persuasif, bukan secara hukum. Tanah krim, tanah krim, tanah krim, nge. Nge. Bukan secara anggur, oleh secara hukum, tak memang kita hetero-tero lama sekali. Dan adanya di akhir itu menang dan kalah. Sementara di dalam forum ini saya tidak menginginkan di ujungnya nanti ada menang dan kalah. Karena apa? Kita bukan bertanding. Kita adalah mendekati, mencoba, mendekati yang paling entel, yang pundi. Percaya nenggak? Nanti kita belum nggak ya Karena berangkat dari eh, semua persepsi atau mungkin lupa dan seterusnya. lebih secara hukum memang ya harus secara hukum tetapi karena pendekatannya bisa dari sejarah contohnya tanah yang tidak bertuan, tapi itu secara hukum memang seperti itu betul masih di ya. tetapi kita kalau diputuskan secara hukum seperti itu maka warga kagunan akan menjadi pekerja okay. saya setengah yakin juga seratus yakin dan tidak yakin karena kemungkinannya mungkin ada tiga tetapi kalau kita menggunakan pendekatan sejarah tanah itu asalnya gimana dan seterusnya, yang lebih berhak berbicara itu tadi menghasil betul orang gogol itu sulit betul, itu dari sejarah. tapi segi ukurnya tadi seperti itu maka kalau menurut saya kita tujuannya adalah bersama, jangan sampai karena harta dunia yang ditandang oleh agama ini, itu tidak ada apa-apanya ya, yeah. apalagi ini bukan milik kita sejauh menuju antara seorang dengan orang lain itu masih ada rasa minggu ini sudah diserahkan kepada warga entah dengarannya itu dalam bentuk atas ya tidak tahu, jelas itu pasti kalau dibagi sebenarnya tidak ya, boleh ada hijau ya tidak boleh ada hijau perkara yang ngobrol tahu juga kalau adas itu Kak Salon dan seterusnya Kak Salon juga tidak begitu saja melaksanakan itu tanpa ada perintahnya. Kalau ya mau bilang ada visa kalau para matematik nggak ada visa, Ya mungkin salah sistem Karang yang pertama itu salah kok sampai ada fika Iya yeah. itu kalau Kita fika Itu dunia, sesungguhnya yeah. terus jangan berangkat dari hati Tapi berangkatlah dari pemikiran Sehingga kita Dungin insya Allah dingin Ngapang nggak? Gue nggak kenal nggak? Akan ngomong enggak Bang? Bangga, enggak? bangga Ini masalah tanah fisika Rupanya nge***** Sementara nge**n sementara nge**n Kebata harap Masjid gampang Nge**n asli nih tapi perkumpulan talent Bukan ini. Pak Kalem pertama ini bagian langkah-langkah Bapak. Ini Pak Langsung kita, Terus ngajak Pak Damon, Pak Salim, Pak Filtron di Migu Masalah yang ngatur di nenungnya Yang tak sifamir itu Lagi lama masalah yang bisa Migu niku saya Migu saya ukur sing tidak di jalur Yang tidak ukur sudah penuh namasku, betul kita sehat, mana Pak Rizai, ini tuh rapat dua itu terakhir ini bergantung ini tuh, saya yang terakhir kali Mungkin ada yang dan aku wa ini kajian dikumpul di ikral lakon ini. Terus sekolah terlalu maafi, Sita-neki atau agama pun di jadi saksi-saksi itu diperlihatkan pun tidak tidak boleh. Itu bonekan kecepatan kita ini diwakafkan. Apa namanya saksi-saksi kecepatan? Waktu yang pertama, kedua dan ketiga. Program untuk membangun itu sudah ada dan saya setuju karena informasinya tanah itu tanah kita tidak termasuk dimasukkan masuk. Saya paham kasih karena yang asal waktu itu adalah prabote.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 jadi ikut ikrar pun ikra Oh. Kalau lagi awan bapak tapi kami tidak ah ini diri diri gitu, sisa ada kesepakatan wakil, tapi hanya belum ada ikrar wakobnya berarti jelas itu sisa ini tindu kaset wakob dan masih pada malam pada di mau berhenti salah menunjukkan adalah orang yang baik Semakin dan seperti itu, semakin saya enggak rela untuk saya ya. Ini tanda penutup yang baik itu adalah menyatakan diri bahkan ada yang mengundurkan diri seperti itu, bagus. Ya, tapi ketika saya menyatakan seperti itu, karena kesalahan ini bukan hanya, bukan kesalahan, salah paham. Atau salah informasi atau lupa, berangkat yang digunakan, juga Dan bukan untuk kepentingan pribadi, itu yang pertama. Kemudian kalau menurut saya, kalau memang tadi Pak Holi yang ngomong terakhir sudah cinta, menurut saya. Kalau memang itu secara material, kan sudah ada material. Yuk. Kemudian tadi, kalau sudah ada material, kalau menurut saya, itu nanti mungkin, kalau kan ini sudah merupakan mungkin keputusan, ya. Berarti tanah lakon berusaha lebih beruntung. Tengok, Terus mengedam kalau menurutku loh karena ini sudah saya investasi mungkin nanti ada apa namanya ada dana-dana apa tapi kalau ya. kira-kira itu sudah habis berapa mungkin nanti legonya bagaimana itu kalau menurut saya karena nanti masih ada waktunya dari bapak muslim mungkin dikewa tapi kalau saya mungkin cara pribadi lihat tanah masjid, masjid itu jangan diudek -udek berbeda karena berat, ya berat karena apa? itu so, menyenggol hubungan masalah pribadi. contohnya begini, sahwama itu di dewa jadi apa itu balai dusun, ya mungkin berempati apa, berempati apa dan seterusnya karena itu bukan masjid menurut menurut pulaan saya pulaan atau nurung begitu pak Inal dong ya, wah kerja terus maringo kalau ada kerugian jangan ya langsung dibongkar sih dibongkar kalau menurut masyarakat itu baiknya gimana tapi saya minta mungkin ada kerugian material gara-gara ini kalau kita apa namanya panas-panasan namanya rugi kalau menurut saya jangan seperti itu karena yang garap itu ya gak langsung morong-morong garap punya dasar ya, punya dasar, oleh karena itu menurut saya kita saling mendekat kalau memang itu jangan jodhete nunggung sarap jodhete Ya jangan seperti itu. Jadi harus ada nilai kerugian nanti yang ditanggung. Mungkin nggak tahu pemasukannya pak nanti apa terus tiga menteri yang nggak tahu. Itu tergantung apa itu caranya mekanismenya saja. Yang penting secara umum untuk malam ini nampaknya tidak ada yang secara jelas menyampaikan opsi seperti ini. Ya, jadi mungkin di hati masing-masing itu sudah merasa keputusannya kalau ini tapi kalau menurut saya. Dari berbagai wacana yang keluar tadi, keluar dari hati nurani dan jaminan itu saya setuju mungkin menggarisbawahi bahwa keputusannya ini sudah jelas tadi menjadi tanah masjid, ya tanah wakil masjid. Oleh karena itu, tidak ya, menurut oleh bagaimana bangun nama pemain ke, diberi ke memang diberi wajah ke-70, ya, hingga bisa karena kena jarak warung Jatun Allah kesulitan selama kita bersama Allah kesulitan. Saya menurut pendapat ulama, menurut ini sudah pendapat Mayoritas bangun warga jaga untuk itu, bahkan engkel bilang di terus secara seterusnya. Nanti, saya mohon dari kebijakan dusun yang dibutuhkan oleh Bapak Lasso. Nanti, bagaimana? Jangan moro-moro begitu saja karena sudah tak investasi. Ya, ini, ini, ini, pencetan usaha ini. Nunggu nomor dua, nomor kalau nun ngapun mencari pak kalau tadi saya kasar jadi <tuk> saya tadi ngomong, jadi jangan putus asa, istilahnya tahun kebang saya putuskan, Bos Faris Ali tadi selaku nashir saya ngomong saya melakukan kesalahan yang tak maaf, tadinya sudah minta maaf, jadi sudah minta maaf inilah rapat, kalau rapat itu memang seperti ini. hidup nafas, kalau rapat namanya pengajian, jadi untuk itu, itu kakak saya tadi terus terang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik menggantikan maupun ke lengkap masyarakat dan hadirin semua yang ada. Jangan putus asa. Ku aku lereng enggak. Lanjut dan sekian terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar loh Pak Ali, Pak Joko, Pak Denyo. Enggak pintar ya apa beban di tiranku ngoten lho. Nah, sing sak niki saya sendiri tidak menolong, cocok tapi yang berbeda-beda. Kenangan ini buat kita ganti bangun, program tahap-tahap sudah dilalui. Ini kalau contoh halaman ini, halaman kita kan ganti itu ya. Tidak ganti, wah kok gede yang ini. Tapi buatan pulau, kuret nawakok, ah pakai tinggal kamu lawang jerung boleh, wong parkir ini oleh, wong cukup cukup asli, Cukup bisa dong hak pakai untuk kemaslahatan umat sehari-hari jenis jodhut tidak asli asli tapi ini jenis hak patek tajuk tapi, to, sampai bangun, aku gak iso masih bukuasai dikontek, nampaknya nah, Aku bangun pas di bangun bangun di tiku, wakob, no, aku tak wakob, Mongol, sing, kepingin wakob, silakan. Nah, sing, bu, nah eh, perlu beralih nanti kemanfaatan itu niki enke, nye, dari segi gohirnya wakom Sampai ntarwi di halaman nikiay Hak pakai. Jadi, niku tetap PE Masjid Kebre, tapi balik dusun niku termasuk PE Masjid. Berarti oleh kuali kemanfaatannya wong kampung berarti niku programnya program gua kemaslahatannya umat. Tapi ngeplan panjenengan mengizinkan, ngebuat ngeplan dengan buatin mengizinkan, gitu. Bener apa napa, bener oh, salah. Pokoknya niku ngejegal kalau uh, wacana gua lagi itu aja, kalau masih salamannya masalahnya. Nah, ini mungkin serapannya nganggur, monggo. Terus kita lihat langsung, eh, jualnya tidak jual pulau, tidak jual diselesaikan sampai selesai. Bahkan kita manfaatkan ke baik-baiknya. Kayaknya, kenapa? Kali ini arisan, yang penting cocok di GNI, yang diterima oleh dok. Nih, arisan, minta bayi, monggo itu ngego benar pun kalau tambahkan tambahkan bila perlu bila perlu masih banyak nyewo saatnya nyewo nyewoan itu loh lanyuwung karuan kok tak gayri bajuwan kok lo gayri buat masyarakat ngalap nyewo. ini pendapatku loh tapi yang ini kalau bersih salah kalau di salah mana? ini kalau melakukan kesalahan besar ini kalau temu temu temu. Ini pelaksanaan. Ah, Ini pun, ini kalau malah susunan artinya itu harus dimanfaatkan yang berbau meskipun elek kalau ini pasti harus yang sebenarnya mahalnya parkir ya? sementara tapi secara pribadi enggak mendownload Google, ngikutin bauten punya enggak, tapi itu ini tetapi orang minggu, tapi ini ini saya, iku larah tak kalau orang baru-barang, itu kan bosan tetep dibongkar, pulau negin ya terus marahkan bapak tetep leren yang penting eh penting jalur-jalur agama enggak masalah tetap dijunjungan, iya, Yaudah, nomor 1, penggebaranku, takut jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing nah, awal, yang saya ketahui bahwa kulen itu melihat dan mendengar. Pengamu Pak Salim. Pak Salim, kita wakil sebuah orang, Pak. Ini dipelajar kronologi. Ini dipelajar kronologi. Nah, ternyata kan tetap tak galon, cahaya yang diberitakan itu tujuh, kesananya kan tetap mawon, terserah mau lagi, dia langsung ya, busuk. Saya nanti ketikin <tip> <tip> yes ini kita pertanian, nggak ada apa usah ya. panjang, saya namanya Tahu ya, pertama tuh, kedua kegiatan ketiga salah tempat tempat tahu itu itu nah ini saya kita datang sama ini ada seperti di sini bola rapat rapat perjalanan karena apa? adalah berapa dari kemajuan hmm. terlalu besar. Ya. Nah sekarang ini cara pembangunan juga belum Jadi penting dikawal barang api atau dan Apa? kita ego, karena kita ego kita mau kalau ah cari tembakal kamu juga, lain ingin pakai bahasa agama.